dari Ibu Harsiwi, info penting, info resmi yang tentunya diberikan, yang disuguhkan bahwa bakal ada Ajang Indonesian Download World 2022 atau IDA 2022 yang diselenggarakan di Indonesia. Hari Kamis tanggal 3 November, bersahabatnya banyak sekali para artis yang akan mengisi dan hadir di acara tersebut. Salah satunya idola kesayangan kita Bunda Lesti sudah dipastikan Langsung dari Ibu Harsiwi menginfokan persahabatia resmi Lesti akan tampil di Indonesia Alhamdulillah, kabar gembira, kabar yang sangat membahagiakan untuk kita semuanya Disimbang dulu untuk jadwal persahabatia dari Ibu Harsiwi Dangdut Turns, mari bersiap menyambut malam penghargaan paling bergengsi insan musik Dangdut Tanah Air Malam Puncak Indah atau Indonesian Dangdut Award 2022 pada Kamis, tanggal 3 November, mendatang live pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa dukung dengan vote favorit sahabat semuanya. Salam hangat, Harsiwi Ahmad. Itu kalimat caption info yang dituliskan langsung oleh Ibu Harsiwi mengenai jadwal Indah 2022. Kita lihat juga persahabat ya postingan Ibu Harsiwi pun diunggah kembali oleh akun Rosa and College 24 Perhatikan persahabat ya untuk informasi ini tentunya resmi dari Ibu Harsiwi Untuk Lesti Kejora akan menjadi bintang tamu di acara tersebut Wow ini kebahagiaan yang sangat luar biasa Kemudian juga persahabat ya kita mendapatkan kabar yang sangat membanggakan untuk sekali seumur hidup Single terbaru lesi Kejora sudah tembus Di angka 36 juta viewers Ini juga alhamdulillah Patut kita syukuri Wasya Allah 36 juta viewers on youtube Gak ada 24 jam terakhir Tadi pagi mimin up Masih 35,6 juta Alhamdulillah ya Allah Luar biasa Itu kalimat caption yang dituliskan oleh L2W Streaming terus ya Bismillah Tentunya Mudah-mudahan bisa tembus di angka 50 juta bulan ini Kita semangat, optimis untuk selalu mendukung karya-karya terbaik dari Lesti Keciora Kemudian disimak juga bersama di unggahan Fawlty Akbar bersahabat dia ya. Ada sebuah kalimat Ternyata sebuah perjuangan itu tidak mudah Sekalipun mudah, banyak ribuan pintu yang harus dilewati Agar sampai masuk ke dalam titik temu Renungkan apa perjuanganmu, dan ucap syukurlah kamu bila perjuanganmu terbayar sudah Dari 11 tahun lalu, saya memang orang yang sangat bijak Itu kalimat yang diposting ya Ternyata ini postingan 11 tahun yang lalu dari Valdi Akbar Ini keren banget, Masya Allah Kemudian juga persahabat disimak, ya ada sebuah postingan video yang perlihatkan Para pekerja persahabat ya, lagi fokus dengan Lesti Bilar Fokus fokus kerjaan, no Fokus Lesti Bilar, yes Katanya tuh ya, Masya Allah Banyak yang sayang ternyata Kepada Lesti dan Rizky Bilar Ini buktinya bersahabat ya Keren banget, Masya Allah Semoga Lesti Selarah selalu rukun Dan bahagia Dan semoga rumah tangganya Tentunya dilindungi dari orang-orang Yang tidak baik, amin Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Lesti Fathian, FC Kalimat Caption pun dituliskan. Semangat kerjanya, Mbak. -ma. Masya Allah, masih banyak banget yang sayang Lesti Kejora. Anak baik mah gak bisa ditinggalin tuh, ini keren banget ya. Hingga komentar pun tentunya banyak sekali diberikan di unggahan ini. Di antaranya, pertanyaannya dari akun Instagram, "Ah, mengatakan saya banget tuh sambil jahit." Nontonnya itu jadi kerjaan terlambat, katanya tuh ya, Masya Allah, luar biasa Kita lihat juga bersahabat ya, dari akun Sriks5121 mengatakan Saya nggak mau tahu masalah rumah tangganya dede, karena itu privasi Yang jelas, saya sayang banget sama dede dan akan tetap dukung dia Sakit hati banget kalau lihat komen-komen yang katanya dede yang nggak suka sama dede Hiropkan ya, saja orang-orang yang berkomentar negatif Untuk semuanya tetap optimis dukung karya-karya terbaik Bunda Lesti Kejora Kita yakin bahwa Lesti akan selalu bersinar Bahkan dari permasalahan yang sudah dilalui Lesti Kejora akan lebih bangkit, akan lebih terang benderang. Wah wow, ini keren banget bersahabatnya Hanya doa yang dibutuhkan untuk Lesti Kejora, semoga Lesti Kejora selalu diberikan kekuatan, selalu diberikan kesabaran Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya, di malam hari ini jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Party Update Yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar menarik dan bahagia mengenai Bunda Lesti tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangin ucapkan terima kasih